Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat semua pecinta Gelang akar bahar Alhamdulillah ini hari Apa ya Hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 Saya dapat orderan dari Lumajang ini Jawa Timur Ini gelang yang saya akan dikirimkan Ini gelang akar bahar Akar bahar merah Lihat ini warnanya merah Ini warna asli ya Situasi bukan polisan kita akan lihat. Masukin senternya, ini Anda bisa lihat. Ini ada yang tembus, ada yang enggak. Ini tembus, tembus ya, tembus ini ke senternya kurang kuatnya. oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, komennya, gompok ordernya, ini harganya Rp 50.000, bisa bayar di tempat anda bisa lihat ini warnanya merah oke kita udah siapkan untuk amplopnya kalau nah, mau order silahkan sini ya, anda bisa lihat ini Oke kita akan packing dulu Oke, okay, kita sudah siapkan di sini. Kita akan packing dulu. Oh, saya ya ini sudah siapkan. Hmm. Ini untuknya kita sensor saja di kantor CNA ya, lumacang. Ini sudah siap. Kita masukkan sini. Saya lagi. Onte. Bentar. Nah. oke, jangan sampai saya komentar untuk komentar ini harganya Rp 50.000 bisa bayar di tempat agar nah, belum termasuk ongkir ya oke, sudah siap akan kirim-kirim ke JNT ke CUD dan CND Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi menjelang siang ini kayaknya siang kita akan kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.